halo semuanya kembali lagi bersama saya anda dan saya merdan sesuai judul video kali ini kita akan merivs salah satu mobil yang dulu sempat menjadi limited dan mungkin kalau teman teman cari sekarang nggak ada ya ya karena limited tetapi bukan hanya karena nggak ada jadi kalau teman-teman cari gambar mobilnya sendiri pun ini dulu saya sempat beli di dealer bsd itu udah nggak ada karena ya dulu uh, fitu, uh, sistemnya itu sempat ada terus kemudian dihapus karena limited yaitu mobil Toyota Alphard Toyota, Al yeah. Toyota Fire maksudnya Toyota Fire V6 tahun 2020 Di mobil ini dulu sempat limit ya limitnya itu bukan berupa unit tetapi berupa waktu jadi dari jam berapa sampai jam berapa gitu dan ini adalah unit tahun 2012 yang bermesin V6 3500cc dan ini 3500cc tipe Q ya kalau nggak salah alias tipe tertinggi gitu Nah, jadi mm, yang membedakan adalah ini CBU ya karena udah jelas di sini ada stiker, stiker dan di samping kaca kanan kirinya yang di tengah ini juga ada stiker yang ada ikon seperti tangan kemudian dicoret. Ya, dan kemudian yang baru ya, ini adalah velgnya. Dulu velgnya enggak seperti ini, dia dulu velgnya itu kecil ya. Ini sepertinya lebih lebar nih velgnya, dulu itu velgnya yang seperti ini ya itu seperti itu velgnya dan kemudian diganti dengan yang lebih proper ya ini lebih masuk akal lah dan ini ceper ya mobilnya ini karena bawaannya ini dulunya ya agak rendah kemudian ya udah karena mobil, karena memang mobilnya kayaknya gini ya jadi saya buat ceper sekalian aja jadi ya jadi seperti ini <laughs> ini bener-bener rendah sekali kemungkinan nanti nggak akan saya tes untuk off ya karena udah pasti ngestak gitu kan oke jadi langsung aja untuk tes yang pertama yaitu adalah tes tops bukan top speed akselerasi dari 0 ke 100 oke kali ini kita akan tes akselerasi dari 0 ke 100 kemungkinan kalau sampai bisa sampai 200 ya nanti akan saya coba dari 0 ke 200 ya oke langsung aja Jadi setelah kita melakukan tes akselerasi dari 0 ke 100 kemudian sampai 200 juga ya Kali ini kita akan tes untuk top speednya Karena mobil ini luar biasa ya Dia limited mempunyai mesin V6 Yang top speednya itu hampir bisa dikatakan sama dengan Toyota Alphard yang kalian beli Itu yang mesinnya varian berapa ya fisik juga ya itu itu dia kan top speednya bisa menyentuh 300 lebih gitu kan nah sama dengan fire yang fisik kali ini ini dia top speednya uh 310 lebih oke okay. ya ini 310 lah ya saya bilangnya 310 kenapa karena koneksi saya lemot oke kemudian untuk tes yang selanjutnya kita akan tes putar balik ini kita putar balik di depan perumahan mewah, Tipe lain golf residence ini di BSD ya, kota BSD kita akan coba putar balik dari lajur yang paling kiri, kita akan ambil laluan yang paling lebar Apakah dia bisa, oh ternyata dia sangat bisa ya bahkan dia dari lajur yang paling kiri, kita bisa putar balik di lajur yang paling tengah, ya ini lajur ini lah pokoknya lajur kanan gitu kan oke jadi untuk tes putar balik mobil ini sangat bisa melewati putar balik oke teman teman kali ini kita akan melakukan tes tadi kan udah tahu speed udah putar balik kali ini kita akan coba untuk tes pengereman dari 260 km per jam ya oke 3 2 1 ya memang untuk remnya sendiri ini tidak terlalu pakem nanti bisa teman teman nanti ya ada datanya dari 260 ya pokoknya sekitar kecepatan tinggi lah di atas 200 km per jam dari pengereman dari 260 km per jam ke 0 km sampai berhenti ya oke okay, jadi kali ini kita akan coba untuk lihat ini aksesoris mobil ini tuh hmm, ada berapa banyak ya karena oh ya yeah, ngomong-ngomong mobil ini sudah saya ini ya sudah saya upgrade uh, re-tune di level 3 kemudian delete Speed, delete limiter udah, karena kalau mobil ini menggunakan limiter dia hanya mentok sampai 180 km/jam saja. Oke, okay. jadi ya seperti itu ya. Ini udah artinya udah yang paling mentok untuk mesinnya. Di sini kita akan lihat aksesoris. Oke, okay, di bagian bumper depan cuma ada satu. Oke, okay, di bagian bawah ya kayak semacam apa ya, lip gitu, splitter. Kemudian di bagian bumper belakang ini ada dua, kenal pot, sama sepeda, oke okay. bagian atap, oke okay. di bagian atap ini ada tiga yang seperti ini, kemudian ada sepeda, dan ada uh, tule semacam tule gitu, tule, <laughs> untuk stikernya dia nggak ada, oke okay, jadi ya lumayan dikit ya, dikit sih sedikitnya oke okay, ini kita akan melakukan tes yang terakhir yaitu tes untuk ditanjakan ini ditanjakan legend <laughs> ditanjakan di Villa Puncak jadi langsung aja kita tes apakah mobil ini bisa menanjak dengan mulus Oke okay. oke okay. Oh ternyata bisa ya. Ya ternyata mobil ini tuh bisa melalui tanjakan yang ada di villa. Dengan catatan kalian tidak bisa melakukan stop and go karena mobil ini untuk di uh, dari 0 km per jam untuk melakukan tanjakan dia nggak bisa karena dia tuh lihat dia putaran mesinnya itu nggak tinggi jadi ya kemungkinan itu nggak bisa. Jadi seperti itu. Bukan kemungkinan sih, memang nggak bisa ya Tadi sudah saya coba, itu nggak bisa Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk review saya mengenai mobil Toyota Vellfire V6 tahun 2012 kali ini Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah Sampai jumpa di video yang berikutnya